بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ورحمة الله, وبركاته ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Mursalin, sayyidina wa maulana wa wa al al hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah Sebagai yang kita maklum Bahwa Islam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 Kalau sudah begitu kondisi masyarakat terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi Dikala itu wayab suas zina, zina dikerjakan berterang-terangan Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping-kuping kebo Punya muka, muka tembok, punya kulit-kulit badak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 anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk yang gak mabuk dianggap kolot kampungan loh. bikin malu baru kena segelas aja udah miring cengeng temen kita no hebat sampai nyungsep di got yang nyungsep hebat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 Mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf orang akan cenderung berfikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berfikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim.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 Ketahuan Orang bikin pel buat anjing Manusia yang nelon, Akhirnya miring kayak anjing Saudara, Mari kita renungi An-Nisa ayat 140 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Qad nazzala alaikum fil kitabi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 nah yang itu belon tuh pak belon kata gubernur bagus lurah, besok berhenti lo ya membacanya memang penting al-muta'abad bitilawatihi beribadah dari sebab membacanya tapi setelah kita baca kita tahu isinya what next Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya bagaimana Quran tuh mau membawa keberkahan dalam hidup ini. Kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat, وَأَحَلَ اللَّهُ Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi rentan ditelan terus. <tuk> <tuk> Kita baca ayat. Watasimu bhablillahi jamian, walatafarroku berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai bercai.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 sudah kotor ditambah pula min amali syaiton, pekerjaan syaitan pekerjaan setan fajtani buhu jauhi jangan sampai main dekat saja tidak boleh jauhi la'allakum tuflihun jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi sejak david rockefeller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 ngaku siapapun bisa tapi diakui atau tidak ini yang kita belum tahu ada juga orang berdalih ah saya akan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid <tuh> <tuh> ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan <tuh> <tuh> <tuh> apa bisa begitu <tuh>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 kalau begitu saya sadar katanya, Tuhan benar-benar adil coba kalau buah beringin segede buah labu waduh kayak apa muka saya ini baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan baru keluar respek Allah benar-benar adil. <SILENCAN> Padahal semenit yang lalu dia masih berkata Tuhan bukan arsitek ulung. <SILENCAN> Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, Wah oh, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. <SILENCAN>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 Siapa yang merombak kemungkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubalik, ngomong! Siapa yang hanya merubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong gak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu,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 Wa Alhamdulillahi Wa 'alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam ala Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam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 masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariqu fi Bersekutu dengan kejahatan jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apa lagi? Saya ngebeliin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 Kita baca ayat <tut> watasimu wa bihablillah jami'an wala tafarruku berpegang tegulah kamu kepada tali Allah jangan bercerai berai tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. <tut> Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. <tut>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 <laughs> nah, untuk mencapai dua tujuan ini Islam mengajarkan sistem keseimbangan sehingga Nabi sabdakan i'mal e lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal Wa liakhiratika ka'annaka tamutu ghadan bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya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 Tuhan bukan arsitek ulung, <Sisi> tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dihadapi wah Allah benar-benar adil. <Somatik> <S�anoos> Itulah kehidupan ini. Saudara <Catalunya intelig mati ished> hadirin yang saya hormati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 Wa barakatuh Wa insalamu rupiah wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala wa ashabihi